Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfar. Di sini saya sebagai kandidat calon kepala sekolah pada putus nomor 01 akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yaitu mewujudkan suasana sekolah yang religius, disiplin dan rasa kebersamaan yang tinggi antar warga sekolah. Dan misi saya yaitu pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan ketiga, jadikan osis sebagai wadah dalam mengatasi ide-ide gerakan dan kerangka siswa dalam berkarya. yang keempat, menumbuhkan sikap siswa yang cinta dan bangga sekolah serta menjaga nilai-nilai sekolah. apabila saya terpilih kepercayaan sebagai ketua osis, saya akan menjalankan tugas-tugas saya sesuai dengan misi sekian dari saya. wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.